Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-10, dari 15 film India romantis. Sekarang saatnya kita bahas posisi 11-12. 11. 11. socanata 2005 Film debut Abai Deol dan Ayesha Takya, socanata ini adalah salah satu film pertama milenium yang memisahkan diri dari kisah cinta stereotip Bollywood, Lo, Film ini menandai debut sutradara Imtias Ali, yang kemudian menciptakan beberapa kisah cinta bollywood yang berkesan seperti Jabinet, Tamashya dan Ye Jawani Haidiwani, masing-masing yang mendefinisikan kembali cinta dari generasi baru ini. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang dipaksa untuk bertemu dengan seorang gadis dan menikah dengannya. Meskipun akhirnya ia menolak untuk melakukannya, mereka tetap menjadi teman baik. Namun, saat keduanya bertunangan dengan orang yang berbeda, mereka menyadari bahwa ternyata mereka telah saling jatuh cinta. Istilahnya, Sih, cinta datang terlambat, Bella, 12, Japwimet, 2007. Get yang energi dan lincah, Karina Kapoor, bertemu dengan seorang pengusaha yang hampir menyerah pada hidupnya, Aditya, dalam perjalanan ke batinda dan kemudian kawin lari ke pegunungan untuk bertemu pacar Getz. Alur cerita dalam film ini akan membawa penontonnya seolah melakukan perjalanan menggunakan roller coaster yang indah. Menggambarkan tentang penerimaan diri sendiri, menertawakan kegagalan dalam hidup, dan jatuh cinta pada diri sendiri. Film ini syarat dengan adegan berkesan dan dialog lucu, sehingga dianggap sebagai salah satu film romantis Bollywood terbaik sepanjang masa.